Awas wadiah lans keluarga Aku kasih laptop tadi om. Jangan ya, lul. Wih. nalar belum ada Penuh beng itu? <tose> lu. Hah? Baca tengah aja deh. Sampar Di belakang -depan. Depan, depan Cari oh. itu senjata. Oh di gudang. Kau tengah tahu baik, jangan ngeluh situ surawat. Tahu. Nona ah ya dah. Kerja. Pun di tempatnya. Ke... ke perumahan ya ke perumahan. Di gudang mana? belum tahu deh. Tes deh deh. Kamu kena tidak aman tuh. Ayo. <laughs> Tinggal aja itulah nanti. <laughs> iya. Main tes-tes aja lah Kalau kena tidak k aman. Okay. Kalau kena tu tuh lah hal mustahil tidak kena instan Iya. Kecuali <laughs> kalau <laughs> kawan kita deket. Nah, itulah oh. like... lain. <laughs> kalau <kita laughs> misah kita serang. Sabar, cuk. nembak no, baik, tobo itu. <inaudible> Tiga <inaudible> bot, lari di apa itu namanya Ap di apart. perumahan perumahan tuh aduh dia curup bentar perumahan ya. itu ini cara awak ngejar wajib tunggu di tahan step ya di atau jadi jangan dilawan kalau tidak menembak kalau tidak kalau menembak lawan dibawa sama dua orang sih ketahuan kau iya Enemy spotted, aspak. Tiga orang, tiga orang, bukan dua <laughs> orang, ah kan, kena instan kan? Coba <laughs> nah. nah, di broken wall lah. Mantai dua tuh cukup. Ma jamur satu. Baik, udah nggak? butuh. tadi. yang jamur, Barawa ngeras rumah jamur loh. Ya. Backup lan. Jadi. <tuh> Surprise motherfucker. -in. Instan yuk. Jadul orang. Masih ada. L-28 siapa? Eh berapa? apa sih ya? Okay. level 2 8? oke okay. di rozok ya di belakang tu mobil mobil ngejar gitu di belakang tuh nengok kamu di belakang tuh ngejar berani biarlah biarlah kalau saya itu buang buang peluru itu... bomi bom, bomi bom, itu bom, turun, bom, cukup, bom. Eh. Bum, eh. tahan bom, jangan cek itu tahan dulu bom, biarlah biarlah bom, nah, lempar lagi lempar lagi lempar lagi Ciciri, weh, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, ini sudah nih pula ya pula dalam mobil lagi terbang Alam, boh, <laughs> terbang, terbang nih pula oh. oh. <laughs> ya pula meluting aku ngelut untung terbang nih ya. Oh, tuh asli cakep nih aneh tuh untung lawak rekam <laughs> <laughs> Cakep nih, <luxuto> Sa... Sa... Sa... ya. itu terbang, cakep, Buat satu mobil, ya, kali 8, aduh, oh, ada. Okay, oh. Jadi, oh. kamu nah bisa ya, bunyi ini orang Porang, Astaga, Tiba, lupa aku, tangan <luxuto> <luxuto> aduh, Ayo, titik tit, tit, putih, putih, putih, putih, putih, putih, putih, aku lagi masang lagi berbeda tangan kita buat yang anj** lagi kau lupa lah ngaku lanang ini tadi tidur leh tidur tidur tembak pak iya mana lan setiap yang anj** oh rumah samping gue kau di rumah kanan tuh ada rumah lantai dua tuh ada apra saya pilih turun ngebron ini kemampuan lagi habis habis habis instan coq oh weh udah dapet yang kenok sebuah tadi itu siapa yang kenokinya sebuah tadi aduh ah, lo enggak tiko <coughs> tadi cepot nih hanya meripat gitu tidak dong aduh tadi itu kenok sebuah tapi hidup lagi Oh tiga orang tiga orang, kau gak lo dapet nroh? Huh aku nge-nog tadi memang iya tadi tuh di karena nge-revy pula aku maju tadi hidup lagi yang merevy cepat nih ah, ya aku, aku nge-revy nah, lagi merevy ju, manting ke detik eh, sejak merevy air merevy ya, air gak main lagi main <laughs> lagi aku bukan bonekamu bisa kau stup Rumah nah, di ada. rumah ini ada di rumah oh bot ini tidak tidak bukan bukan bukan tidak rumah, rumah merah rumah merah rumah merah di lingklos oh ada di rumah di rumah apa tuh kalau wow uzi wow. sama uzi cok kenok lagi kau cuma itu ya lan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan ini turunnya ini mana mana mana. teman surpriz nope. hmm. tumbal <laughs> <laughs> oh, tau tau nyana lu lu maju tadi lulu. langsung pedi tau <laughs> <laughs> <laughs> e. oh, kabah tumben nyana kataku <coughs> apa namanya mendam menda, oh. kau kau tuh kau maju tadi maju pulau pada kau diinstanin <laughs> <laughs> <tuk> <Bisa. tuk> <tuk> Ridha. Ridha. Uh. Okay Ridha. Ridha. Kan ngap? ini ini? di ngeprem juga tapi. rumah depan ini lagi. enemy rumah ini Buas, La kamu ngebomb tidak, tidak, do. Uh! tidak kamu bawah, lagi, oh. lagi. Wow. Ah, yang di sini tadi, ya. boleh loh era taruh mobil situ bisa loh dari nah teropong kali nama apa ah, hari ada nih nih itu ada tekan. Ya? itu ada anni masuk oh, itu dulu sama Komi, Komi. itu ini dong oke okay. okay. okay. okay.